Wali kota hari ini tidak mampu bekerja sendiri Masyarakat kota Padang juga harus segera mendesak Wali kota ini punya wakil Dan kota ini memiliki struktur yang baik Memang harus ada wakil gitu hmm. Memang harus ada wakil Jadi nggak bisa kalau beliau beranggapan Ah nggak perlulah ya. nah, Itu sangat-sangat ini kita Amanah undang-undang memang harus ada Ya amanah undang-undang harus ada. harus ada Artinya ya. dia ada karena memang dibutuhkan karena sebenarnya Karena kan Contohnya satu lagi, padang panjang dua kecamatan aja, ada wakilnya. Ada wakilnya, kota Solo dua kecamatannya ada, ada wakilnya wakil. yang. Bapak kan tetap sendiri Sampai kapan, kami kan tetap menanti Pena dan kertas memaksa kutu menulis Mengambar fenomena, meski bukan pelukis Duduk di teras rumah, sambil minum teh manis Huruf yang kutata, kini siap berbaris Kulihat baliho hanya penuh dengan satu sisi Dan aku baru sadar Pak Wali masih sendiri Kota Padang masih mau berikan pesan khusus untuk Bapak Walikota Dengan mulut manis, umbar-umbar janji Tidak sedang jual pusat tapi dapatkan simpati Agar di waktunya nanti bisa duduk di kursi Dengan janji politik yang pernah bapak buat Jangan sampai lupa, bapak harus ingat pembangunan jangan hanya politik populis Kami yang di pinggiran hanya bisa menangis Sendiri tak lebih baik daripada berdua Solid memaku negeri lebih baik daripada berdua solid membangun negeri kota padang tercinta jangan korbankan kami dalam perang politik kami ini butuh aksi bukan sekedar gimmick